My di video kali ini aku mau share transformasi penular berat selama 14 hari ke depan. Aku mempunyai problem saat ini yaitu sebelumnya aku adalah seorang electrical engineer yang bekerja di proyek konstruksi. Dan sekarang aku bekerja hanya di rumah saja. Aku mengalami kenaikan berat yang cukup banyak kan hampir semua aktivitasku, awan, dan aku paling suka ngamil, terutama di malam hari. Dengan kenaikan berat badanku ini, membuatku menjadi insecure banget pada diri sendiri, tidak capek, mengantuk, dan susah karena baju yang muat, dan bisa nutupin bentuk badanku. Akhirnya, aku memutuskan untuk diet. Aku udah pernah coba diet yang gak sehat, yaitu hanya makan satu kali sehari. Bukti itu hanya membuatku lemas dan mudah sakit. Lalu, aku searching-searching diet yang sehat dan aman. ketemulah diet ala Herwell. Herwell adalah insurmen pendukung diet dengan nutrisi alami yang berkualitas untuk wanita yang ingin memiliki tubuh yang sehat dan ideal. Herwell sudah terbukti efektif tidak hanya menurunkan berat namun juga memenuhi kebutuhan nutrisi kita dan sudah bersertifikat BPOM dan MUI sehingga aman dikonsumsi oleh kita setiap hari. Produk yang akan aku konsumsi adalah Hanslim. Hanslim adalah meal replacement yang membantu kenyang lebih lama sehingga memudahkan defisit kalori tanpa nyiksa Herslim ini dirancang sebagai pengganti makan pagi dan makan malam karena mengandung 4 superfood yang kaya akan nutrisi. Sekarang aku mau minum Herslim. Buka satu saset herslim Masukkan ke dalam Shaker Lalu Masukkan 200ml Air hangat. Lalu, kocok-kocok-kocok Rasanya, gak terlalu manis Dan coklatnya enak banget Ada seperti serbuk sereal di dalamnya Saatnya aku minum Hari ini adalah hari ke-14 ku mengkonsumsi Heart Slim Yang aku rasakan selama 14 hari ini adalah Badanku terasa lebih segar, gak mudah lelah, dan gak terasa lemah Berat badanku saat ini adalah 60,5 kg. Berat badanku 14 hari yang lalu adalah 63,55 kg. Artinya, aku mengalami penurunan sebesar 3 kilo lebih sedikit selama dua minggu. Yey, aku berhasil diet. Selama menjalani diet, Ku tetap makan 3 kali sehari Dan tetap memil Cuman Untuk fungsi makannya Dan memilnya jadi lebih sedikit Karena Pasal laparku Lebih terkendali daripada sebelumnya Buat kalian Yang mau nurunin berat badan tanpa nyiksa Wajib cobain Terslim dari Harwell Dan buktikan sendiri hasilnya Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini. See you in my next video.